Sebelum lanjut, support dulu lupa motivasi buat Ayi. Jadi jangan lupa subscribe ya. Ah, rokok, ini rokok yang sebatang. Pura mati, mati, kagak uh, Igi ngebet amat sini. Si bang makan tahu doang, gua sampai sulitan. Hehehe, salah banget. Ini tiga kali nggak gigi begini aja aduh dicongkel udah aduh agak keluar-keluar rapang sih ini aduh, tuh gua bawa aja ga keliatan dah ah ini jangan kali ini eh kudek banget nih kuset ini jam musuhnya tiga hari tiga malam ternyata gua ngumpet dan beginian aduh setan dangkalan ternyata Lu musuh gua udah tiga hari tiga malam, Padahal ngempat-ngempat gigi gua Hampir aja gua ngeluarin duit buat sih. Hmm. Ya kalau begini gak abis makan man kaget Ngempat lagi ngerokok Sembangan Apa Apaan-apaan ini? Sembarangan aja hmm. Apaan nih? Balik lagi aja lu udah pake cemelas Gua rasa lu bukan aku sembarangan ini lama diserang 3 tahun setengah. <SILENC Hopkins> Assalamualaikum. salah? betul ini. dong, sibuk apa ini? yang asal boleh ngangguran udah tidak bulan turun-turun saya banyak amat bertiga 3 bulan betul turun. Udah 4 bulan. Eh, panjangan lo itu. Waduh, jangan disebut-sebut, Kalau panjangannya gua mah Sudah beres sebulan Ya itu, ya, kan masih jauhan. Gua juga ya. Iya. Kita gue liatin tadi umur lu, lu, Please yang nyiap. Gua tunggu datang kemari juga sebaris pengen rokok. Ini lah. Gue ngeliatnya juga udah lima kali gini Itu gue udah lambat bibir gue dari oh, tadi Oh Tidak? Mau kalau dibagi mah Kencang apa sudah tahan itu? Ya tadi lima kali le Gue nyam aja. Loh, gue jam aja sekali jamak aja kok panjang Ya lah kalau dihidungin detik Gue paling juga lima detik le Kok gue gantian nah itu? Ya gak ya, tau lu pak Gue sengaja gue ajak ngomong -ngom. The motherfucking Eagle Double G Snoop Dogg! <laughs>